Sekali lagi shalom Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara Yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Damai sejahtera Tuhan Menyertai kita semuanya Puji syukur kita semua dalam keadaan baik Sehat, amin Semua yang merasakan kebaikan Tuhan Baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah Kita angkat tangan kita Kita nyatakan Tuhan kita baik Amin, puji syukur Menyambut dengan penuh kasih Kehadiran Bapak Ibu Saudara dalam ibadah di minggu pertama bulan Juni 2021. Dan mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah. Saya mengajak kita semuanya untuk bersaat teduh sejenak. Amin. Jemaat Tuhan diundang berdiri.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 Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Kita berdoa, Bapak kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah, kami puji, kami muliakan Dalam nama anakmu Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Penebus dosa dan kesalahan kami Tuhan yang begitu baik mengasihi kami Menerima kami sebagai anak-anakmu Tuhan yang menemukan kami saat kami jatuh Dan tidak pernah membiarkan kami sampai tergeletak Tuhan yang mengangkat kami dari lembah kekelaman kepada terang Tuhan yang ajaib Tuhan yang sudah menuntun perjalanan hidup di sepanjang bulan Mei 2021. Meskipun kami masih ada di tengah masa pandemi Covid-19, tapi kami datang dengan ucapan syukur di hadirat Tuhan yang kudus. Kami membawa rasa terima kasih oleh karena limpah rahmat berkat Tuhan. Penyertaan Tuhan begitu sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan atas kesehatan, kekuatan, Kesanggupan, kecakapan yang Tuhan beri Untuk kami boleh menjalani hari-hari hidup Terima kasih untuk segala kecukupan yang Tuhan beri Rasa cukup yang boleh kami nikmati dalam hidup kami Apa yang kami makan, minum, pakai tempat tinggal, keluarga, gereja juga bagi bangsa kami Kami mengucap syukur karena keadaan kami ada dalam kendalinya tangan Tuhan Terima kasih buat hari ini kami boleh ada di rumahmu yang kudus juga di tempat kami beribadah di rumah kami, rumah kami menjadi gereja-Mu Tuhan. Terimalah ibadah kami, pujian penyembahan kami manis kau dengar. Sebelum kami datang, Engkau sudah terlebih dahulu ada dalam hidup kami, mengundang kami masuk dalam hadirat-Mu. Semeja dengan Engkau dalam perjamuan-Mu yang kudus, yang akan kami terima dalam sakramen pada hari ini. Terima kasih karena Tuhan mengundang kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau datang mengaku betapa banyak dosa, pelanggaran, kesalahan, ketidaksetiaan kami. Kami seringkali mudah kecewa, mudah kuatir mudah putus asa. Oleh karena ada tantangan ujian yang kami hadapi. Tuhan kami minta ampun kepada Engkau. Dan biar lewat ibadah ini iman kami kembali dikuatkan. Yang lemah dikuatkan. Yang ragu bimbang diberi kepastian. Kami yang... Mulai suam-suam kuku, mulai merasa tidak yakin dengan engkau Kami kembali diingatkan kami punya Tuhan yang besar Roh dalam kami yang dari Tuhan jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini Kami yang terikat dengan kuasa gelap, kami mengalami kelepasan dalam nama Yesus Kristus Terima kasih Bapa. semua hamba pelayanmu diurapi, diberkati Dan biarlah jadilah ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya Jaringan internet multimedia yang kami pakai Alat-alat yang kami pakai dalam peribadatan dikuduskan berfungsi dengan baik Terima kasih Bapak dengan penuh sukacita Kami mau lebih dalam memuji menyembah engkau dan mendengarkan firmanmu Kami akan menerima sakramen perjamuan yang kudus Jadi semua surut kehendamu dan nama Tuhan yang dipermuliakan Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Gembala kami yang agung kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga, Haleluya, Amin. Silakan duduk. Saya sapa jemaat Tuhan sekali lagi, Shalom. Boleh bersuka cita, boleh angkat tangannya. Bapai Bu. Yang... Terus baik buat setiap kita amin Kalau begitu saya jemput Bapak Ibu Untuk bangkit berdiri Kita mau merayakan kebaikan Tuhan Terima kasih Aku tuh, yuk, kanan kiri. Baik buat setiap kita, amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Mari kita mau lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau nikmati Tuhan pagi hari ini. Kita mau bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Sebab dia satu nama yang layak untuk kita sembah. Dia pribadi yang layak menerima setiap ucapan syukur Bapak Ibu dan saya Terima kasih Tuhan Yesus Biar alam semesta menyatakan kebesaran Tuhan Tuhan yang melimpah dalam hidup kami, kami dapati Tuhan setia dalam hidup kami. Tak pernah Tuhan biarkan kami jatuh tergeletak sendirian, tapi Engkau, Allah kami yang terus mengangkat kami, masuk dalam satu kemuliaan sampai kemuliaan lainnya. Bapak, kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan yang kami nikmati. Kami mau nikmati Tuhan pagi hari ini, Bapak. Mau lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan Sebab engkau segalanya dalam hidup kami Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagian setiap kami Tuhan Tuhan disenangkan atas setiap pujian kami pagi hari ini Terima kasih, terima kasih Yesus buat setiap berkat Tuhan Sungguh kau dahsyat dalam hidup kami Bapa. Mari kita mau katakan, Kau segalanya dalam hidup kami. Ini pernyataan kami, Engkau segalanya dalam hidup kami, Tuhan. Engkau segalanya dalam hidup kami, yang keluar dari hati kami Tuhan kami mau belajar menjadi seorang murid yang berkenan di hadapan Tuhan bagian kami adalah kerajaanmu yang sudah engkau beri buat kami rencana Tuhan begitu indah mulia saat engkau ciptakan kami engkau begitu baik merancang kami Tuhan pribadi demi pribadi keluarga demi keluarga hidup kami begitu berarti berharga di mata Tuhan saat kami menjadikan kebenaranMu kerajaanMu bagian yang terutama, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa biar semuanya senangkan hatimu, hidup kami menjadi penyembahan yang berkenan di hadapanMu. Saat yang indah kami membuka hati kami lebih dalam untuk kami belajar Firman Tuhan, ditegur, dinasehati, dikuatkan, karena kami hilang tanpa FirmanMu, kami tersesat. Kami mudah jatuh, kami mudah bimbang, Tuhan, tanpa Firman-Mu, tanpa Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak yang kami lakukan seringkali salah keliru, membuat kami ada dalam sebuah persoalan, tapi kami percaya, kami punya Tuhan, Guru Agung kami yang tidak pernah jemu-jemu mengajar kami, yang tidak pernah lelah membimbing kami. Yang tidak pernah bosan mengarahkan kami Supaya kami kembali fokus kepada kebenaran Tuhan Kami boleh kembali fokus kepada firman-Mu Engkau mau supaya mata kami tertuju kepada Tuhan Bukan tertuju kepada persoalan-persoalan dunia ini Ya Bapak bimbing kami dengan firman Baik hamba yang menyampaikan Kami semua yang mendengarkan Sentuh sampai kedalaman hati kami bahkan di alam bawah sadar kami sekalipun Tuhan Kuasa firman Tuhan ya dan amin Berkuasa hidup Menghidupkan roh kami Kami taruh tubuh jiwa roh kami Saat kami dengar firman Supaya bulan ini tidak menjadi sia-sia Kesempatan Tuhan beri Kami akan semakin belajar Diubahkan, diubahkan lagi Kami tidak mau hidup menjadi hamba dosa Tapi kami mau hidup menjadi hamba kebenaran Tuhan, kami mau dipuaskan Karena Tuhan bilang dalam firman Orang yang dipuaskan adalah orang yang Haus dan lapar akan firman Dunia yang kami diami, seringkali buat kami tidak puas. Keadaan seringkali buat kami tidak puas, Tuhan. Seringkali mengecewakan kami, tetapi kami punya Tuhan, kami punya kepastian dalam Tuhan. Terima kasih, Bapa, Kami sambut Firman-Mu dengan penuh sukacita, haus, dan lapar. Kami akan Engkau, dalam nama Yesus Kristus, Firman yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, selamat masuk bulan baru Juni 2021. Ya, mungkin pandemi belum berakhir, corona mungkin belum berakhir, tetapi iman, iman kita harus terus meningkat. Amin. Jangan mau kalah dengan persoalan. Jangan mau diintimidasi oleh iblis. Karena tadi pujian kita bilang apa? Alam semesta itu melukiskan kemuliaan Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Semua yang ada itu ada dalam kendali Tuhan Tuhan tidak memberi yang jahat Tuhan tidak kasih kita virus Tetapi Tuhan turut bekerja dalam situasi apapun Bilang sama kiri kanannya Jangan menyerah Puji Tuhan ya Puji Tuhan Kita memilih bagian yang terbaik Kita yang di tempat ini juga yang ada di rumah Bagian kita yang terbaik adalah Ada dalam hadiratnya Tuhan Mencari firman Tuhan Mari kita mau belajar Yang ada di warta juga Ya, dari kitab Roma, kitab kudus perjanjian baru Kitab Roma pasal 8 ayat 29 Roma pasal 8 ayat yang ke-29 Kita akan baca sama-sama Roma pasal 8 ayat yang ke-29 Kita baca sama-sama 1, 2, 3 Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukannya dari semula, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu, menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Amin. Demikian jawab pembacaan Alkitab. Berbahagia Bapak Ibu Saudara dan saya yang bisa baca Alkitab, terlebih merenungkan dan melakukan dalam hidup kita. Bapak Ibu, kita hari ini masuk di minggu yang ke-22. Perhatikan di warta kita, Ya, kita masuk di minggu yang ke-22 dalam tema besar kita, yaitu untuk apa kita ada di dunia ini. Berdasarkan kita belajar dari Alkitab, dipandu oleh salah satu buku, Purpose Driven Life, buku yang menjadi panduan kita untuk memahami untuk apa sih kita ada di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ada, kenapa anak-anak kita ada. ya. Dan saya mengingatkan sedikit karena ini awal bulan supaya kita tidak lupa atau mungkin ada yang baru mengikuti ya Jadi kita mengingatkan kembali untuk uh, kita belajar kita kenapa ada di dunia ini Karena untuk memenuhi tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup kita Jadi kita masing-masing anak-anak kita punya cita-cita Kita punya impian, kita ingin menjadi dokter, kita ingin menjadi polisi, kita ingin menjadi ini kita ingin menjadi itu, kita ingin punya ini, punya itu, itu cita-cita kita, itu harapan kita, itu impian kita, dan itu bicara kebutuhan kita secara pribadi. Ya, Jadi kalau yang namanya cita-cita, yang namanya keinginan, itu pasti tentang kita. Tetapi jauh lebih utama daripada itu, Tuhan punya tujuan utama kenapa kita ada di dunia ini. Hidup kita di dunia bukan sekedar mengejar cita-cita, cita-cita itu penting, anak-anak muda perhatikan, kamu harus punya cita-cita, kamu harus punya harapan, kamu harus punya impian, harus, jangan impiannya orang lain, jangan impiannya yang punya game, kamu harus punya impian sendiri dengan game yang kamu mainkan. ya. Dan yang paling utama dari semua itu, Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Tujuan Tuhan itu begitu mulia menciptakan kita. Dan harusnya cita-cita kita, keinginan kita, harus membawa kita memenuhi tujuan Tuhan. Karena itu profesi kita sebagai seorang pengusaha, cita-cita kita jadi pemimpin, maka dengan kita jadi pemimpin, ya Anto jadi pemimpin di tempat kerja. Anto menangani salah satu bidang, dengan cita-cita yang Anto harapkan di bidang kesehatan itu Harusnya Anto bisa memenuhi tujuan Tuhan lewat kehidupan Anto Begitu juga dengan kita semua Khususnya juga buat anak-anak kita yang masih muda Jadi kamu harus punya harapan, harus punya impian Jangan tidak punya harapan, tidak punya impian Kamu harus punya, saya mau menjadi ini, saya ingin menjadi demikian Saya ingin menyenangkan hati Tuhan, saya ingin membahagiakan orang tua Harus punya harapan tapi sekali lagi itu semua harus mendukung mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ya jadi tema kita 40 hari harusnya 40 hari yang digerakkan oleh tujuan. Tapi karena kita ada di masa Covid, kita tidak bisa bikin tiap hari pertemuan sehingga kita menjadikan itu 40 minggu yang digerakkan oleh tujuan, oleh tujuan Tuhan. Kita belajar selama 40 minggu ini. Apa sih tujuan Tuhan buat hidup kita, ya? Kenapa perlu 40 minggu? Ini mengingatkan lagi ya supaya kita nggak lupa, karena bulan Mei kan ada banyak hal yang kita alami, suka duka, ya kita kayak lagi naik roll apa? Roll, roll coaster, pengen ya, tapi belum <tapi> boleh ancur ditutup atau udah buka? Oh, tahu banget, <tapi> ya hidup kita ini kan bulan Mei. Siapa yang hidupnya bisa dibilang kayak lagi naik roll? coaster roller coaster itu gimana sih? Saya juga belum, bukan juga belum pernah. Naik. Eh, bukan pernah naik diancol, teriak-teriak minta tolong kepada Tuhan. Di bawah sama anak-anak muda yang zaman dulu tuh, naik ya, tiba-tiba meluncur, lalu naik lagi kepala di bawah. Ampun-ampun cari hiburan begitu amat, ya. Manusia cari hiburan begitu ya, maunya kepala di bawah digulung-gulung perutnya. Ini pasti tino tata maunya begitu-gitu. Kalau nggak begitu nggak terhibur, ya. Hidup kita kayak lagi naik roller coaster, atau kayak lagi apa? Ada yang mau bilang, kayak kita lagi dibawa. Kalau di mainan itu ditarik ke bawah, lalu uh, dilemparkan ke atas, ya terus jatuh lagi. Banyak sekali. Jadi, kadang kita udah mulai lupa dengan firman tuh, Tuhan karena banyaknya persoalan. Tapi pagi ini saya mau mengingatkan kembali. Ya, jadi kenapa 40 butuh 40 minggu, bisa 40 hari tapi sekali lagi karena COVID kita tidak bisa setiap hari bertemu, karena ini program 40 hari atau 40 minggu yang digerakkan oleh tujuan. Nah 40 itu kan menggambarkan periode rohani, Ya di Alkitab itu ada beberapa peristiwa yang menggambarkan sebuah peristiwa rohani, sebut saja eh, peristiwa Nuh air bah itu berapa lama 40 hari ya, lalu kemudian peristiwa Musa di Gunung Sinai berapa lama 40 hari juga, lalu Daud ketika mempersiapkan diri menghadapi Goliat, sampai dia uh, mengalahkan Goliat itu butuh waktu uh, 40 lalu kemudian Nabi Elia bergumul tentang pemeliharaan Tuhan tentang makanan, 40 hari, lalu kemudian ada juga Niniwe, Niniwe ini sebuah kota, tapi Tuhan tadinya mau menghancurkan Niniwe karena mereka berbuat jahat, keji di mata Tuhan, tidak lagi percaya kepada Tuhan, tadinya Tuhan mau menghancurkan Niniwe, tapi Tuhan memberi kesempatan kepada Niniwe untuk bertobat dikasih 40 hari, masih ingat Tuhan Yesus Kristus berpuasa selama 40 hari, lalu kemudian murid-murid Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus bangkit, naik ke sorga butuh berapa lama, Tuhan Yesus menampakkan diri sebelum naik ke sorga 40 hari ini bukan lagi main togel jangan pulang dari sini, ada yang pasang nomor atau yang di rumah nggak boleh, nggak boleh togel-togelan ya nggak boleh pasang angka 40 ini, ada banyak peristiwa di Alkitab yang bisa dijadikan simbol peristiwa rohani bugem sendiri pernah bagi ya. Bukum pernah coba puasa 40 hari. Ini karena program Purpose Driven Life, hidup yang digerakkan oleh tujuan. Ini program yang kedua yang kita adakan di gereja. Kita pernah adakan dulu di tahun sekitar 2012. Ya. Dan saya Bukum juga mau menantang kita, ayo ambil masanya. Kita untuk mengosongkan diri, bawa penyerahan, boleh makan dikit, boleh minum dikit, tapi jangan minum es teh manis, Coca-Cola, Sprite, Fanta, minum yang air putih. Ya, jadi itu 40 hari, kenapa kita butuh 40 hari itu Masa yang lumayan panjang Supaya kita bisa fokus Karena kalau hanya sekali dikasih tahu Mudah dengar, mudah lupa Mudah dengar, mudah hilang Tapi kalau selama 40 minggu ini kita bicarakan terus Kita akan jadi mengingat Ayo kita tes, kita sudah belajar Ini masuk di tujuan yang ketiga hari ini Tujuan yang pertama, Tujuan Tuhan Menciptakan Hidup Kita dari Buku Purpose Driven Life yang kita pelajari. Yang pertama, Oppo. Ayo, ada yang ingat? Yang pertama, apa Tujuan Tuhan Menciptakan Hidup Kita? Ya, kita langsung. Yang pertama adalah Tujuan Tuhan Menciptakan Kita untuk menyenangkan hati Tuhan, yaitu lewat penyembahan. Itu yang pertama, karena itu pujian di langkutan. Hidupku adalah penyembahan. ya Jadi Tuhan tertarik dengan hidup kita, karena hidup kita ini adalah penyembahan, menyenangkan hati tuh. Tuhan. Bukan yang lain-lainnya, Tuhan ciptakan kita manusia segambar dan serupa dengan Tuhan. Kita punya kodrat ilahi, karena kita itu segambar serupa dengan Tuhan. Itu identitas kita yang utama. Jadi jangan ada yang terlalu mempersoalkan Kenapa saya kayak bapak ya hidungnya eh, hidungnya standar ya kan kita suka begitu kakak ada ya kamu kayak eh, kenapa kamu enggak kayak eh, tulang gitu ya hidungnya tinggi atau apa jadi jangan ada yang mempersoalkan itu ya hitam atau putih kulit hitam kulit putih semuanya dicinta tuh Tuhan mata bulat atau mata Sipit semuanya disayang, Tuhan jadi jangan peduli lagi dengan itu Tetapi pedulilah dengan hal ini karena Tuhan lebih tertarik dengan ini Yang pertama tujuan Tuhan ciptakan kita, ingat itu Anak-anak Tuhan -anak, tujuan Tuhan ciptakan engkau dalam keluarga Menyenangkan hati Tuhan lewat penyembahan Jadi penyembahan itu adalah hidup kita Jangan terlalu fokus dengan hal-hal yang lainnya Tetapi kayak hari ini ibadah kita ini adalah bentuk penyembahan kita puji-pujian musiknya dipersiapkan dengan begitu baik ya dengan waktu yang sederhana eh, yang singkat karena Buga melarang banyak pertemuan latihan ya karena kita masih COVID. tapi memberi dari hati rasanya luar biasa yang lain-lainnya juga begitu semua memberi dari hati tetapi pujian musik ini membamba, membantu kita untuk menikmati itu, Tuhan bukan yang utama itu kita sudah belajar jadi berhenti mempersoalkan tentang saya tidak menikmati hadirat Tuhan. Tidak itu iblis mau mengganggu kita. Karena penyembahan yang sejati adalah hidup kita. Penyembahan yang sejati adalah hidup Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Ini yang kita benerin, ini yang kita benahi hidup kita nih. Kehidupan kita hari ke hari sebab itulah penyembahan. Jadi yang pertama tujuan Tuhan menciptakan kita. Untuk menyenangkan hati Tuhan, yaitu lewat penyembahan. Dan yang kedua, kita belajar tema terakhir minggu lalu dibawakan oleh Pak Hani ya. Kita belajar ya kita hauslah akan Firman. Yang kedua adalah tujuan Tuhan menciptakan kita untuk sebuah keluarga Tuhan, menjadi keluarga Tuhan, yaitu lewat persekutuan. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Kalau ada yang bilang saya bisa sendiri, saya nggak butuh persekutuan itu namanya melanggar firman Tuhan kita tetap butuh persekutuan hati-hati kalau kita senang menyendiri tapi kita bukan orang yang menyendiri karena kita ada di gereja ini mengingatkan hati-hati kalau kita senangnya sendiri sendiri aja ada di dalam rumah maunya menyendiri bukan menyendirikan ada pekerjaan ya ya karena hati-hati iblis paling senang mengganggu orang yang senang menyendiri Orang yang sering memisahkan diri dari persekutuan, dari keluarga, paling senang itu diganggu. Diganggu pikirannya, disuruh berpikir yang tidak-tidak. Dari yang tidak dipikirkan, jadi dipikirkan. Jadi yang nggak keingat, jadi diingat. Aduh dia dulu begini, dia dulu pernah ini, dia pernah melakukan seperti itu, menyakiti saya. Makanya kalau jarak, lama nggak ketemu, lalu pas ketemu kita sering ngomong begini, kenapa ya lama nggak ketemu tiba-tiba dia begitu? Ya itu, itu karena lama. Karena lama kita mengasingkan diri, tidak mendekatkan diri kepada tuh, Tuhan. Jadi tujuan Tuhan menciptakan kita yang kedua, untuk menjadi sebuah keluarga, yaitu persekutuan. Kita punya keluarga inti, tapi sebagai gereja, kita, sebagai orang percaya kita punya persekutuan gere, gereja. Lalu sebagai masyarakat kita terlibat dalam lingkung, lingkungan, tidak boleh kita memisahkan diri. Karena disitulah Tuhan mau proses kita. Ya apalagi di tengah kondisi pandemi ini. Kita saling membantu, saling melihat, saling menopang. Kalau kita tidak bisa bantu uang, kita bantu doa. Kalau kita tidak bisa menolong dia, kita memberi dia semangat. Itulah fungsinya keluarga. Ya, Kalau kita tidak bisa bantu, kita jangan cepat-cepat menolak. Kita bisa bilang, saya mendoakan, saya ingin kamu kuat, ya. Banyak hal yang bisa dilakukan sebagai satu keluarga. Dan hari ini kita belajar tujuan Tuhan menciptakan kita yang ketiga, yaitu untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tadi dari ayat yang kita baca di Roma 8 ayat 29, menjadi serupa dengan Kristus. Wow, tantangan berat, ya tantangan yang luar biasa buat kita menjadi serupa dengan Kristus, dan itu bukan program gereja, itu adalah perintah tuh, Tuhan. Tuhan mau kita menjadi serupa dengan dia, karena Roma 8, ayat 29 tadi yang kita baca, kita mengikuti Kristus supaya dia menjadi yang sulung, Kristus menjadi teladan utama kita, Kristus adalah gambaran Allah yang seja sejati, dan kita ini sekali lagi diciptakan Tuhan, identitas kita yang utama ini kita adalah segambar dan serupa dengan tu, Tuhan jadi sekali lagi tidak usah mempersoalkan tentang fisik kita kita benerin, ya, kita jaga dengan baik fisik kita tetapi bukan itu yang utama yang utama adalah gambar dan rupa Tuhan dalam hidup kita itu harus jelas harus tercermin dengan baik Amen. Ya, Amin jadi menjadi serupa dengan Kristus. Nah ini kan tantangan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan kita, setiap orang yang mengaku percaya kepada Kristus dikehendaki Tuhan untuk mengenakan manusia baru. Untuk menjadi serupa dengan Kristus, kita harus mengenakan manusia baru. Nah Bapak Ibu, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena ada beberapa anak-anak kita yang sudah lulus sekolah. Lulus dari SD, kemarin kita rayakan syukuri dalam doa ya lalu ada yang lulus SMP mana yang lulus SMP boleh berdiri yang hadir di ibadah lulus SMP boleh berdiri berdiri nah ini Dev ya Dev lulus SMP ya selamat Dev lalu yang lulus SMA oh tidak hadir ada Talia ada juga SMP itu Dev dan Helen lalu yang lulus SMA itu Alia, ya dan lulus SD ada Abraham tadi malam hadir. Siapa lagi yang lulus SD? Yosef mana berdiri? Yosi? Oh Michael, Michael tidak hadir. Oh panik, <laughs> panik lulus sekolah kehidupan. <laughs> ya, nah sekarang kita lagi musim pendaftaran sekolah. Bugam sudah mengalami sedikit pengalaman mengurus ponakan ketika mencari sekolah. Ya, ketika mencari sekolah, itu pasti ada persyaratannya: harus punya akta lahir, harus punya kartu keluarga, harus punya raport, harus punya ijazah, supaya bisa diterima menjadi murid di sekolah. Itu ya, jadi perhatikan, dan ketika sudah diterima menjadi murid, sekolah itu pasti punya peraturan. Pasti punya peraturan-aturan-aturan yang harus diikuti. Itulah namanya mu murid. Jadi kalau murid tidak mengikuti aturan di sekolah, berarti itu murid yang yang nakal kata kakak. <gul> ya. Berarti itu murid yang nakal tidak mengikuti aturan. Aturannya apa di sekolah? Absen online pukul 7. Bangunnya pukul Ayo, remaja yang jawab, pengen dengar suara remaja. Absennya pukul berapa? Hah? Pukul 6. Bangunnya pukul pukul 8. <gifat> ya? Akhirnya dihitung hadir atau tidak? Tidak. Ketika terima rapor, kaget, karena banyak bolong, banyak absen. Karena apa? Guru bilang, di luar dari jam 6.30 jam Walaupun kamu absen dihitung tidak ha? hadir. Ada sekolah yang persyaratannya bisa harus langsung hari ini juga, tapi ada yang bisa menyusul. Ada yang administrasinya harus dilunasin hari ini. Ya orang tua yang anak-anak ujian bayar SPP, bayar uang ujian, lunasin dulu semuanya. Ya kan kita bulan Mei ini kan orang tua mimpi-mimpi indah kan? Ya semuanya melatih iman. Belum urusan di rumah, belum anak sekolah Tetapi sekali lagi untuk menjadi murid harus ada persyaratannya Harus ada aturan sekolah, tidak ada sekolah yang tidak punya aturan Baik sekolah yang terkenal atau sekolah yang belum terlalu terkenal Baik sekolah yang bayarannya mahal atau sekolah yang bayarannya sedikit Tidak ada sekolah yang tidak ada aturan untuk murid-murid supaya menjadi murid sejati maka harus taat dengan peraturan kalau tidak hanya menjadi murid-murid gampangan murid-murid asal-asalan nah begitu juga dengan kehidupan kita Tuhan menciptakan kita di dunia ini tujuan Tuhan yang ketiga untuk menjadi serupa dengan Kristus yaitu lewat pemuridan kita semua dipanggil, kita tidak bisa bilang saya tidak mau jadi murid. Yang penting, saya sudah jadi orang percaya, tidak ya? Karena Alkitab bilang apa ya? Alkitab mengatakan di Kitab Yohanes, "Kalau kita mau tetap tinggal, kalau kita tinggal dalam firman Tuhan, maka kita akan tetap disebut sebagai mu murid." Ya, bukan punya banyak catatan. Ayo, kita buka Yohanes, 8, ayat: e "Jadi, kita tidak bisa bilang begini: 'Ah, yang penting, Mas, saya udah percaya Yesus.'" Saya enggak usah jadi murid Yesus Saya enggak usah itu yang ikut-ikut pemuridan ya Tidak bisa Bapak Ibu Ayo kita buka Yohanes 8 yang 31-32 Kita baca 1, 2, 3 Maka katanya kepada orang-orang Yahudi Yang percaya kepadanya Jikalau kamu tetap dalam firmanku Kamu benar-benar adalah muridku Jadi Tuhan mau Ini firman Yesus sendiri yang bilang Kamu benar-benar adalah muridku jadi ternyata Tuhan mau mencari orang yang benar-benar mau menjadimu murid. Bukan hanya sekedar percaya masuk sorga, oh sayonara yang lain, yang penting saya masuk surga Kekristenan bukan orang yang hidup taat norma. Tahu norma? Bukan norma. Mati. <guluh> ya, taat bukan kekristenan itu Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Bukan yang soal rajin ibadah, rajin doa, rajin puasa. Oh semua aturan-aturan dalam Alkitab kita lakukan. Tidak hanya cukup sampai di situ Kekristenan adalah bicara Memikul salib kita ya Mengikut Yesus Berbagi kehidupan Berani sharing hidup dengan orang lain Berani sharing pengalamannya Berani berbagi imannya Dengan sesama Punya beban kalau ada anggota keluarga Yang belum datang kepada Tuhan Karena pemuridan itu Tidak pernah berhenti di satu angkatan Ada yang lulus Ada yang kan ganti, ya. jadi kita tidak bisa bilang saya nggak mau jadi nggak usah jadi murid repot amat. saya yang penting percaya Yesus. tapi sekali lagi Tuhan mau menjadikan kita murid muridnya, murid-murid yang sejati, ya. profesi apapun kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, pemimpin perusahaan, sebagai seorang karyawan. Kita punya tugas utama selain kita mengerjakan hal-hal di dunia ini. Sekali lagi, hal-hal di dunia ini, cita-cita pekerjaan karir harus mendukung untuk mencapai tujuan Tuhan. Bukan kita membuat Tuhan memenuhi tujuannya kita. Saya pengen ini, saya pengen itu, Tuhan yang harus mengikuti maunya kita. Kalau kita ingin tahu sebuah benda berfungsi dengan baik, tuga, fungsinya apa, kita tanya kepada yang menciptakan. Ketika menciptakan lampu ini kan yang penciptanya siapa? Thomas Alva Edison, ya pasti punya tujuannya, tapi kita nggak bisa nanya. Kita tahu lewat berita dan kita sudah rasa sendiri, tujuan lampu diciptakan untuk apa? Dia akan lebih bisa menjelaskan dengan baik. Nah kalau kita mau tahu tujuan Tuhan, kenapa saya ada di dunia ini? Kenapa ya saya ada ya di tengah keluarga ini? Kenapa saya diizinkan Tuhan jadi pengusaha, repot amat jadi pengusaha ya? Yang pengusaha, mikir bayar gaji karyawan, udah bisa hidup enak-enak Tetapi itu ada dalam rencananya Tuhan, karena Tuhan tahu engkau mampu untuk itu Kenapa ya saya jadi karyawan di perusahaan ini? Kenapa ya saya harus bekerja di profesi ini? Segala sesuatu yang kita bawa dalam doa kepada Tuhan tidak membuat kita bingung dengan hidup kita Kenapa ya saya jadi istrinya dia? Kenapa saya jadi suaminya dia? Kenapa saya jadi anak dari keluarga dari papa mama saya ini? Kenapa saya nggak jadi anak dari papa mamanya? Dia ya berhenti bertanya-tanya seperti itu ya. Jadi, yang utama adalah sekali lagi Tuhan mau, apapun yang kita lakukan di dunia ini memenuhi tujuan Tuhan. Jangan dibalik, bukan Tuhan yang memenuhi tujuan kita. Kalau kita paksa Tuhan memenuhi tujuan kita, disitulah terjadi kekacauan, kacau balau rusak semuanya, berantakan hidup kita, tapi kalau sekali lagi, apapun yang kita lakukan untuk mencapai tujuan Tuhan, aku mau dimuridkan, dimuridkan itu apa sih Bapak Ibu ya tadi kayak kita masuk sekolah, anak-anak kita butuh persyaratan, Tuhan saja memilih, ingat kita selalu bilang, benar ya jangan pilih kasih, benar tapi jangan lupa, Tuhan memilih Tuhan yang bilang, Tuhan memilih murid-murid, Tuhan mau melihat Tuhan memilih orang-orang yang mau melayani Dia. Tuhan memilih murid-murid mencari yang terbaik. Tuhan sayang semua orang, tapi Tuhan menghendaki yang terbaik. Jadi supaya kekristenan kita tidak asal-asalan. Ya. Jadi kita mau jadi murid, murid yang seja sejati. Murid yang sejati itu adalah belajar mengikuti proses daripada Tuhan. Nah, kita kembali ke warta kita tadi. Ya, untuk menjadi murid, untuk bagaimana menjadi serupa dengan Kristus sekali lagi, setiap orang yang mengaku percaya kepada Kristus, dikehendaki Tuhan untuk mengenakan manusia baru, syarat untuk menjadi serupa dengan Kristus, harus mengenakan manusia baru Efesus 4 ayat 24, ayo kita baca Efesus 4 ayat 24 yang sudah ketemu langsung baca bukan yang ketemu Efesus 4, ayat 24 dan mengenak ah, dari ayat 23, sorry, mundur-mundur dulu ayat 23 ya mundur lagi boleh 22 sabar ya ayo kita baca kitab kita ya supaya kita bagaimana sih menjadi serupa dengan Kristus menurut firman Tuhan dari ayat 22, 1, 2, 3 yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan lanjut, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, ini pesan Rasul Paulus di dalam Firman Tuhan, ya, karena Rasul Paulus melihat. Manusia itu untuk menjadi serupa dengan Kristus Maka kita harus punya status yang baru Yaitu menjadi manusia baru Kita tetap dengan tubuh yang sama Tetap dengan keluarga yang sama Tetap dengan keadaan kita yang sekarang Tetapi yang mau diperbaharui adalah manusia roh kita ini ya Karakter-karakter kita ini Itu yang harus diperbaharui supaya menjadi serupa dengan Kristus Menanggalkan manusia lama yang dikuasai dosa dan hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, bagaimana caranya supaya kita menjadi serupa dengan Kristus, yaitu lewat pemuridan? Ya, dimuridkan itu bukan berarti lalu duduk setiap hari di gereja. Kita belajar sama-sama, bukan? Pemuridan itu adalah memberi diri diproses oleh Tuhan, belajar seumur hidup, belajar terus-menerus, belajar diperbaharui dari hari ke hari. Jangan suami istri mengenal kita Aku yang dahulu Tetaplah yang dahulu Tidak ada perubahan sama sekali Dulu kamu Atau kebalikannya dulu Kamu kalau saya marah Kayaknya kamu tuh gak pernah mau balik marah Sekarang saya baru mengeluh dikit Kamu sudah balik marah Nah itu kebalik sudah ya. Tetapi manusia lama itu maksudnya adalah dulu kita dikenal mudah tersinggung, mudah marah mudah kecewa tidak bijaksana mengelola apapun ya itu manusia lama kita kita dikuasai oleh keinginan daging kita, kita dikuasai oleh uh, kemauan pribadi kita, itu adalah manusia lama, ya dan tetapi sekarang yang dikenal adalah kita manusia yang baru, yang mau belajar rendah hati Ditegur, dinasehati, berubah, lebih bijak. Sana, nah, kita balik ke warta kita. Bagaimana caranya supaya kita dapat menjadi serupa dengan Kristus? Yang pertama, ya, yang pertama, biarkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Ya, karakter Kristus tidak dapat dihasilkan melalui proses imi, imitasi meniru. Kita nggak bisa hanya meniru, menjadi seperti Dia. Kita tidak bisa hanya meniru, menjadi orang lain tetapi harus menjadi gaya hidup kita. Firman Tuhan itu harus diam di dalam kita. Kalau kita hanya meniru menjadi seperti siapa misalnya. Ya sebutlah menjadi seperti pendeta deh misalnya ya. Walaupun pendeta juga banyak kekurangan. Kalau kita hanya sekedar meniru itu hanya bertahan sementara. Ya kita hanya meniru dia, oh dia kalau marah dia eh dia kalau ada masalah dia nggak mau marah-marah. saya mau meniru. ya kita tiru nih. ada masalah pertama kita masih bisa sabar. kedua sabar. yang ketiga enak aja. keluar lagi as. aslinya. karena itu hanya sekedar kita meniru. tetapi yang Tuhan mau adalah firman itu mendiami, tinggal dalam hidup kita. ada orang yang begini, ada orang yang terlihat galak. tapi kalau kita sudah bergaul, hatinya itu baik banget. Tapi jangan, ya bugem juga ya, jangan sampai ada yang kelihatan baik banget. Tapi kalau ada masalah baru ketahuan, gak galaknya. Tidak bisa seperti itu. ya Jadi firman Tuhan itu harus diam di dalam kita. Bukannya sekedar kita mengagumi yang ada di Youtube. Bukannya sekedar kita mengagumi toko-toko besar. Tidak, kalau kita yang sekedar mengagumi meniru itu hanya sementara. Ketika kita sendiri mengalami pergumulan, persoalan Kepribadian kita yang lebih terlihat Ya, aslinya kita yang kelihatan Bukan lagi karakter Kristus yang kelihatan Jadi firman itu harus diam di dalam kita Karenanya hanya roh kudus yang bisa mengubahkan kita Hanya roh kudus yang bisa ubah kita Kalau kita mengubah dari diri kita sendiri Kita merasa kita bisa sekali lagi itu hanya sementara Ya kita sudah merayakan pentakosta Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Amin. Ya, Bapak Ibu yang sudah dibaptis, saat engkau memberi diri percaya kepada Yesus Kristus, Roh Kudus ada dalam hidup kita. Remaja yang belum memberi diri dibaptis di sini, ya, gereja membuka kesempatan kita belajar Alkitab, katekisasi, beri dirimu dibaptis. Itu kata firman Tuhan. Orang tua, daripada engkau hanya memaksa dia mencapai cita-cita paksa dia untuk memberi diri dibaptis karena itu jaminan keselamatan buat hidupnya hidup ini hanya sementara ketika saya menghadapi peristiwa kemarin mungkin terlihat sederhana ya tapi benar benar kita nggak tahu hidup saya sudah berpikir ya Tuhan kalau lihat suami itu jadinya mewek bagaimana dia ya tapi saya percaya Tuhan pelihara hidupnya tapi bapak ibu saudara saya yakin pernah mengalami masing masing di ujung tanduk kehidupan antara ya Tuhan, apakah sudah mau selesai atau masih adakah kesempatan untuk hidup dan kita semua yang pernah mengalami itu, kita merasakan bagaimana kuasa roh kudus itu ada menopang kita, menguatkan kita, meneguhkan kita, jangan takut jangan mundur, jangan menyerah harus berani berani hadapi kenyataan, berani hadapi hidup ya, rubah yang harus dirubah, perbaiki yang harus diperbaiki, itu kita membiarkan roh kudus bekerja dalam hidup kita, roh kudus sudah ada dalam hidup kita, sudah ada mungkin ada di antar kita yang bilang saya nggak bisa bahasa roh ya kita nggak boleh berkecil hati kita tidak bisa berbahasa roh bukan berarti tidak ada roh kudus dalam hidup kita, roh kudus ada roh kudus mengajar, menuntun kita supaya menjadi murid yang sejati karena itu jangan mengeraskan hati kalau dalam proses kehidupan Tuhan membentuk kita kalau ada masalah kita disakiti, jangan dulu cepat-cepat marah. Kenapa ya saya mengalami ini? Ada yang membohongi kita, ada yang menipu kita, ada yang melukai kita, ada yang menyakiti kita. Ya, Kalau suami menyakiti kita, istri menyakiti kita, jangan dulu cepat-cepat marah. Datang pada Tuhan. Tuhan, Tuhan mau bentuk apa dari ini? Jangan dulu mengeluh kenapa Tuhan izinkan saya sakit. Saya punya banyak tugas Tuhan, hidup saya tidak ada main-main. Ya, Jangan dulu kita mengeluh. Ya kenapa Tuhan, udah tahu banyak tugas, banyak tanggung jawab, kenapa harus ada sakit? nggak boleh, kita tanya dulu pada Tuhan. Dan ternyata Tuhan ingin membentuk karakter kita lewat berbagai-bagai hal. Karena yang Tuhan mau sekali lagi kita menjadi murid yang seja sejati. Murid supaya lulus harus ada ujian. Murid supaya naik kelas harus ada uji hidup kita pun begitu, supaya kita naik kelas, berkualitas hidup kita, bukan Kristen yang asal-asalan. Kristen yang hanya ikut-ikutan karena orang tua Kristen, saya Kristen tidak, tapi Kristen yang mengikuti Yesus karena benar-benar tahu tidak ada yang menolong kita, tidak ada juru selamat, hanya Dia satu-satunya. Amin. Jadi, kualitas iman kita itu kuat, jangan karena tidak ada uang abang, tidak ada uang abang melah, melayang, ada uang abang sayang. Ada uang, abang malah melayang. Keadaan baik, sehat, Tuhan. Aku cinta kau. Tapi ketika ada persoalan, kita coba dulu cari pertolongan. Kayaknya Tuhan mulai kelimpungan nolong saya. Kita coba cari pertolongan di luar, tuh Tuhan. Bukan kemarin pelayanan ya? Apakah beliau menyaksikan? Ya, tidak sebut nama. Tetapi beliau seorang pengusaha yang sangat sukses ya. Tapi lalu kemudian, beliau, kemarin, bugam ada pelayanan di... Cibubur, ya jam 7 pagi jadi uh, dipunggu, uh, bukan di penghujung ketika beliau mengalami proses ini ada gagal ginjal dua-duanya gagal lalu kemudian jantung pembengkakan sudah bolak-balik cuci darah yang pertama akhirnya apa yang diminta supaya melepaskan diri dari kuasa jahat, melepaskan diri dari roro jahat bukan selalu berkali-kali bilang jangan pernah main-main dengan Tuhan Jangan pernah pernah main dengan roh jahat. Roh jahat itu dia mengikat kita, dia akan minta sesuatu dari kita. Mana ada mau berkorban kayak Tuhan? Hanya ada Tuhan di dunia ini dalam hidup kita yang mau berkorban. Gak ada yang lain. Ya, yang lainnya ingin minta tum tumbal aja, ngasih aja, bawa aja, bawa. Tapi hanya Tuhan yang mau berkorban mati di atas kayu salib. Menebus dosa kita, kitanya yang harus sabar menjadi murid. Mungkin ketika kita berusaha keuntungannya belum banyak. Sabar di situ Tuhan mau bentuk karakter kita. Kamu sabar enggak? Ketika anak kita belum berubah, jangan diambil rambutnya bawa ke orang pintar. Enggak usah. Ya. Enggak usah. Kalau kok suami saya enggak berubah-berubah, saya tunggu dia tidur, saya ambil rambut yang paling keras. Rambut yang paling keras ya, mulai labu Ida cari. Ya. Ternyata semuanya lembut. Ya, rambut yang paling keras Kita masukin dalam amplop Kita tutup rapat Kita bawa ke orang pintar Lalu kita kasih du, du. Jangan Tuhan tidak mau kita Itu namanya kita murid Yang tidak benar Kita nikmatin saja itu proses Tuhan mau bentuk saya Kalau ada masalah Bukan Tuhan yang salah Tuhan tak pernah salah Kita yang harus memperbaiki Kenapa Tuhan Pergumulan saya kok tidak selesai-selesai Berarti ada yang salah dalam cara kita Mengelola sesuatu. sesuatu Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar Tidak ada Dalam dunia ini Selalu ada jalan keluar Asal kita bergantung pada tuh. Tuhan Perhatikan orang yang jual gembok Pasti ada kun Kuncinya bukan selalu bilang itu dalam konseling. Selalu kalau ada gembok Pasti ada kun, kun Kunci li atau kunci hop Gemboknya gede-gede, kuncinya banyak banget. Tinggal di raba-raba. Oh, ini kunci yang gemboknya di pintu merah. Semua udah pakai perasaan aja, ya. Begitu juga dengan hidup kita. Tidak ada ujian yang tidak ada jawab jawaban. Mana ada guru kasih ujian, lalu ketika muridnya tanya apa jawabannya? Bentar ya ibu atau bapak nggak tahu. Pasti bapak ibu guru sudah punya kunci jawab jawaban. Pasti. Tidak ada yang kasih ujian Tidak ada jawabannya Begitu juga dengan hidup Kalau Tuhan izinkan kita ada pergumulan Ada ujian, itu ada jawabannya Tapi Tuhan mau lihat Apakah kita membuka hati Yang kedua, selain yang pertama kita Biarkan roh kudus bekerja Dalam diri kita dengan bebas Yang kedua, bekerja sama dengan roh kudus Tuhan mau lihat Apakah kita mau biarkan roh kudus bekerja Tuhan bilang ampuni Ampuni karena dalam pengampunan Tingkap langit terbuka berkat mengalir Eh kita yang ngomong, enggak Tuhan Enak aja, biar dia rasa dulu Tuhan, gimana sakitnya Hati ini, gimana terlukanya Saya Tuhan, bikin dia Kapok dulu Tuhan, ya kita Menyuruh Tuhan membalas dendam Amin-amin ya kita ini Ya Kita suruh Tuhan yang balas dendam Kita suruh Tuhan yang marah-marah Ajar itu Tuhan suami saya Keterlaluan Bentuk dia Tuhan kasih dia celaka kita begitu tuh nih istri-istri mana nih senyumnya di balik masker saking udah kesel gitu juga kita sebagai orang tua ya saya sudah punya tiga anak ya di rumah itu tantangan anak nggak ada nurut-nurutnya Tuhan biar dia keluar dari rumah biar dia kecelakaan oh uh, kita jahat menjadi jahat dengan perka perkataan suami kita, ya suami nih bapak-bapak nih memang gak banyak ngomong tapi entah dalam hatinya siapa yang tahu, istri macam apa <guluh> istri kalau tahu begini, saya pilih yang dulu, ya eh Tuhan dengar, istrimu gak dengar, yang dengar siapa, siapa yang dengar Tuhan, makanya kalau marah, sampaikan dengan baik-baik aja langsung karena yang tersimpan dalam hati didengar, dicatat di disor, surga. Ya, jadi bekerja sama dengan Roh Kudus. Bekerja sama biarkan Roh Kudus menyentuh kedalaman hati kita kalau udah disuruh memaafkan, maafkan. Kalau disuruh kurangi keinginan, kurangi percaya sama Tuhan. Percaya apa sama Tuhan? Tuhan itu selalu rencananya baik. Kalau memang ada yang harus kita ikhlaskan, ya. Ada pengalaman ya. Saya nggak bisa sebut nama karena belum minta izin. Kalau harus kita menjual sesuatu, kita jual. Kenapa? Ya, saya belajar itu luar biasa iman. Melangkahnya dengan iman. Ya, kita lakukan bagian kita. Itu murid yang sejati tuh. Masih ingat di kitab uh, Sadrak Mesak Abednego atau kasus mana yang dapur perapian, ya? Tuhan akan menolong saya melepaskan saya dari api. Tapi kalaupun tidak, saya tidak akan menyembah dewa. Saya akan tetap menyembah Tuhan. Tuhan itu murid yang sejati Aduh, pengen kayak gitu Pengen kita jadi murid kayak gitu Sekalipun Tuhan Dia sudah ada di dapur perhatian Tuhan akan menolong, kalaupun Tuhan tidak menolong Aku tidak mau menyembah dewa muraja. Aku tetap akan menyembah tuh. Tuhan, cari di Alkitab Itu murid Kita juga begitu mau, amin Tuhan, walau Ku tak dapat melihat Walaupun mungkin belum ditolong tapi Tuhan saya akui saya yang salah, saya yang tidak bijaksana mengolah ini, saya yang salah dalam hal ini. Jangan kita menyalahkan Tuhan. Sekalipun belum ada jawaban, tapi Tuhan saya mau belajar dibentuk, dididik oleh Tuhan. Ubah aku Tuhan, ubah saya, ubah cara saya. Karena di Efesus yang berikutnya ya, Ayo. masih ada waktu. Bugam dari sembuh soalnya. Jadi nggak ada yang lain yang mau dibagi. Saya nggak bukan nggak bisa kasih kasih duit. Baginya Firman Tuhan. Ya karena itu untuk menjadi serupa dengan Kristus harus ada usaha kita apa yang harus kita tinggalkan Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Efesus 4 ayat 22 24. Ini adalah bagian kita yang harus kita lakukan supaya kita menjadi serupa dengan Kristus dan itulah pemuridan. Efesus 4 ayat 22 sampai 24 tadi ya, kita baca sekali lagi ya, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama, yang apa? yang menemui kebinasaan oleh oleh nafsu yang menyesatkan, nafsu ini mohon maaf ini bukan hanya bukan bicara tentang uh, seksual bukan, tetapi keinginan-keinginan yang tidak bisa kita bendung ya kemauan-kemauan diri tidak mau bijaksana itu yang menyesatkan kita lalu ayat 23 supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia Baru ya, jadi yang harus dirubah kerjasama kita dengan Roh Kudus, yang pertama-tama yang harus kita tinggalkan adalah cara-cara yang lama. Cara-cara kita yang lama itu, ya, bukan terbatas waktunya. Cara kita tahu sendiri cara kita yang lama itu apa sih yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang hanya merugikan diri kita sendiri, ya, khususnya kita, suami istri, dalam mengelola keluarga kita dalam keuangan lalu mengelola perasaan kita cara-cara kita yang lama kalau saya belum balas dendam saya nggak puas tinggalkan cara itu kalau masih bisa mengampuni memaafkan kenapa nggak kita lakukan kita nggak lihat yang dulu-dulu kita hari ini dan untuk yang akan datang Amin ya kalau kita lihat suami kita begitu kita kasih dia kesempatan ya sekarang ya kita fokus pada sekarang dan yang akan datang kalau kita lihat usaha kita tidak membawa keuntungan, kita terpuruk, kita jatuh, ya, jangan dulu menyerah, jangan dulu menyalahkan usaha mungkin ada strategi yang harus kita ru rubah jadi cara-cara lama kita yang tahu lalu yang kedua yang harus kita tinggalkan adalah cara berpi berpikir di tengah masa pandemi seperti ini, kita tidak usah malu bekerja, tidak usah malu melakukan sesuatu, apa yang bisa dikerjakan oleh tangan kita, kita kerjakan Alkitab bilang apa yang bisa apa yang dijumpai oleh tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu. Ya, karena kita tidak tahu yang mana yang akan beruntung. Kerjakan saja. Usahakan saja tidak usah malu apa kata orang. Enggak usah. Ya, itu cara berpikir. Karena yang penting saya dengan Tuhan, keluarga saya. Cara berpikir kita. Ya, lalu yang ketiga yang harus dirubah adalah karakter. Karakter kita jangan yang menonjol adalah kepribadian. Kepribadian kita itu bawaan kita sejak lahir Oh saya memang seperti bapak saya Kalau ditegur saya tidak mau Itu kepribadian kita ya Tetapi yang dirubah adalah karakter Saya memang dulu keras, tapi sekarang saya mau belajar Dimuridkan Saya yang dulu keras, saya mau belajar lembut Tuhan bisa pakai, karena yang ketiga Tuhan menggunakan firman Tuhan menegur kita Dan yang kedua Tuhan menggunakan Keadaan orang-orang di sekitar kita Ya kalau istri saya Tegur saya mau dengar kalau suami saya nasihatin saya mau dengar. Ya, itu karakter kita yang kita ubah. Bahkan anak-anak menasihati saya saya mau dengar. Ya, Tuhan menggunakan keadaan-keadaan untuk membentuk kita menjadi murid yang sejati. Dan yang keempat harus kita ingat, baca lagi di warta ya, untuk menjadi murid Kristus, untuk menjadi serupa dengan Kristus, semuanya butuh waktu, butuh proses. Jadi kita harus sabar kalau orang di dekat kita belum berubah seperti yang kita mau harus sabar-sabar menanti dia berubah. Payosi sabar menanti, Bugem dari masa-masa ini kadang sensitif ya, suka pelupa ya. Lupa konsentrasinya agak terganggu, tapi beliau tuh sabar luar biasa. nggak pernah mau marah-marah. Tahu hatinya dah. Ya, nggak pernah mau marah. Kunci kamar ketinggalan, tadi kolar pendeta bugem minta tolong, Pak karena kan belum boleh banyak mener-mandir Pak minta tolong ada di tas coklat di mobil beliau cari terdatangnya Saya sekarang kurang sopan merasa menyuruh-nyuruh suami ya ya datang dia bilang dengan lembut ya nggak ada di tas ada Pak coba aja dulu lihat baik-baik padahal Bapak Ibu tahu kolor pendeta sudah ada di kantong <laughs> pas beliau balik Pak maaf ternyata ada di kantong <laughs> beliau lewat aja dengan senyum ya jadi yang keempat Menjadi serupa dengan Kristus itu butuh proses. Jangan kita kecewa, kalaupun kita sekarangnya ada persoalan, usaha kita, keuangan kita, kesehatan kita, anak-anak kita, apapun. Jangan menyerah. Yang Tuhan mau adalah berbahagia orang yang dari jatuh, tapi bisa bangkit kembali. Amin. Berbahagia orang yang kita merasa jatuh, jangan malu kalau kita pernah jatuh. Supaya kita nggak mau mengulang lagi. Amin. Jangan malu dengan hidup. Kalau kita pernah jatuh, pernah gagal, yang Tuhan mau adalah bangkit kembali. Ayo kita gapai kembali tujuan Tuhan dalam hidup kita, bersemangat kembali. Semuanya memang butuh proses. Jangan kita harus sepaham. Kita memahami itu terjadi buat suami, istri, anak, orang tua di perusahaan kita, di usaha kita. Ya, sebagai karyawan, pemimpin kita berusaha untuk bangkit. Kita dukung. Ya, kita sebagai karyawan, kita bekerja dengan baik. Ya, supaya kita benar-benar menjadi murid-murid yang sejati, amin. Siapa yang mau menjadi murid Kristus yang sejati, angkat tangannya, amin. Ya puji Tuhan, murid sejati rela dibentuk, rela dinasehati oleh Firman Tuhan. Ya penutup kesaksian dari bugam-bugam puji Tuhan sudah sehat, karena itu ini oleh-olehnya. Lama di kamar kan? Lama di kamar, ya harusnya lebih banyak Firman. Tuhan, bukan lama di kamar banyak meratap, nah nasib kenapa Tuhan sakit ya bugem yang kesikian kali ngalamin begini ya, sehingga memang dokter waspada, dokter bilang periksa takutnya ada yang ganas tapi puji Tuhan sudah diperiksa se sehat, dikasih minuman vitamin sama Bapak Ibu, kerjanya makan mulu sampai pernah satu waktu malam Pak Yosi elus-elus bugem, bukan karena kelaparan tapi karena kekenyangan <laughs> ya, ya, beliau mendampingi. Ya, beliau mendampingi, bukan karena kelaparan, tapi karena kekenyangan. Kita semua tidak ada yang kelaparan. Amin. Tidak ada, karena itu bersyukur kepada Tuhan. Ini oleh-olehnya dari sembuh sakit, jadilah murid Kristus yang sejati, rela dibentuk, belajar taat pada Firman Tuhan. Puji Tuhan, kita mau siapkan hati untuk menerima sakramen Perjamuan Kudus. Biar firman Tuhan jadi berkat buat kita semua. Kita naikkan pujian kita. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan, selamatkan jiwa. Itu di Amsal 24 Ayat yang 16 Sebab tujuh kali orang benar jatuh Namun ia bangun kembali Sekali lagi Sebab tujuh kali orang benar jatuh Namun ia bangun Kembali Tetapi orang fasik akan roboh dalam Bencana Kita merenungkan pujian ini Menjadi murid Kristus Butuh proses Kita mungkin mengalami Jatuh dalam usaha Jatuh dalam perekonomian Kita mungkin mengalami jatuh Dalam relasi kita dengan anak Orang tua Dalam kehidupan kita Kita ada sakit Yang mungkin kita menunggu kapan disembuhkan Oleh Tuhan Tetapi Tuhan mau bentuk kita menjadi Murid-murid yang sejati, yang berkualitas Yang tetap percaya Kepada Tuhan dalam kondisi apapun Dia Yesus yang mati Bangkit, naik ke sorga Memberi roh kudus dia Bapa yang tidak akan tinggalkan kita berjalan sendirian. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian ya, ini. Dia Yesus lama tiba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 Mari kita responi firman, ambil waktu berdoa secara pribadi. Jika engkau ada amarah, dendam, sakit hati, kecewa, engkau merasa dirugikan, kau merasa disakiti, kau minta Tuhan beri hati untuk mengampuni. Jika engkau keliru dalam mengelola berkat Tuhan, minta hikmat bijaksana, kesanggupan, zaman kudus diundang berdiri yang sudah disini dan dibaptis dewasa untuk memantapkan hati dan tekad kita semua hidup sesuai dengan panggilan Tuhan Tuhan ciptakan kita menjadi serupa dengan Kristus lewat pemuridan mari renungkan dan jawablah pertanyaan berikut dengan menjawab ya saya percaya dengan segenap hati amin Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa perjemahan kudus menjadi tanda persekutuan Dengan Tuhan Yesus Kristus dalam tubuh dan darahnya Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib Menjadi satu-satunya jalan bagi pengampunan dosa-dosa kita Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa perjemahan kudus mengungkapkan persekutuan yang nyata Untuk semua umat yang percaya di bumi dan di sorga dengan Allah Bapa Yesus Kristus dan Roh Kudus. Apakah Bapak Ibu Saudara mau berusaha menjadi murid Kristus yang sejati, rela dibentuk, ditegur, dinasehati, diubahkan untuk hidup boleh berkenan di hadapan Tuhan berpadanan dengan Injil Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang siap menerima sakramen, apakah jawabmu? Iya, saya percaya dengan segenap hati. Amen. Kepada pelayan Tuhan diundang ke depan, kita naikkan pujian. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ku telah mati. Iman kita yang menyelamatkan, iman kita yang menyembuhkan, iman kita yang membuat ada jalan keluar. Ya, bawah iman percaya kita kepada Tuhan, yakin dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Amin. Engkau bangkit dalam Tuhan, anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus. Jangan pernah menyerah atas hidup kita. Berani jalan bersama Tuhan di sepanjang bulan ini dan hari-hari selanjutnya. Puji syukur kepada Tuhan.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 Mari kita angkat tinggi roti di tangan kanan di atas kepala dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka, kepada kita sekalian dan berkata, Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku kita makan dalam nama Tuhan Yesus puji Tuhan kita angkat tinggi cawan di tangan kanan di atas kepala dan kembali dengarkan firman Tuhan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 Puji syukur, mari angkat kedua tanganmu. Naikkan syukur. Terima kasih kepada Tuhan. Serahkan tubuh jiwa rohmu kepada Tuhan sepanjang bulan ini, bawa usaha pekerjaanmu, keluarga seisi rumah. Mari berdoa bersyukur secara pribadi. Tuntunlah oleh Tuhan, Tuhan dengar doa kami. Tuhan melihat kedalaman hati kami, terimalah ucapan syukur, puji sembah hormat kemuliaan kami dimeteraikan kami milih engkau, terima kasih roh dalam kami lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini, setiap persoalan masalah Tuhan izinkan terjadi membentuk kami menjadi murid Kristus yang sejati mendewasakan kami, berkati umat-umatmu berkati kehidupannya berkati usaha pekerjaannya rumah tangganya, kesehatannya pendidikan anak-anak kami mereka naik kelas, lulus, kami bersyukur yang membutuhkan sekolah lanjutan Tuhan buka jalan yang membutuhkan kesembuhan bayang ada di gedung gereja datang ibar ataupun yang ada di rumah, di rumah sakit Tuhan ulurkan tangan kasih sembuhkan dalam nama Yesus Kristus kami yang lemah dikuatkan Tuhan kami yang ragu bimbang dapat kepastian, kami yang terikat dengan kuasa roh roh jahat, kuasa gelap, yang cari pertolongan di luar Tuhan, kami dilepaskan dalam nama Yesus. Kami yang terikat dengan kebiasaan-kebiasaan baik, hawa-hawa nafsu, keinginan-keinginan dunia, kami mau dilepaskan dalam nama Yesus Kristus. Kami hidup bijaksana, sebagai suami kami mengasihi istri, istri tunduk pada suami, anak menghormati orang tua, anak rajin belajar, sebagai pekerja karyawan, kami bekerja dengan seperti untuk Tuhan. Sebagai pemimpin perusahaan, kami diberi hikmat mengelola usaha. Kami membutuhkan pekerjaan, Tuhan buka jalan. Kami membutuhkan pemulihan ekonomi, Tuhan berkati kami. Ekonomi keluarga kami. Bulan Juni, kami lewat dalam anugerah Tuhan. Tuhan menyediakan yang kami perlukan saat kami hidup takut Tuhan, tingkap langit terbuka berkat dicurahkan bagi kami. Terima kasih Bapak, dan mari kita bersyafaat buat bangsa kita Indonesia, berdoa bersuara Tuhan sembuhkan dari virus Corona. Doakan para pemimpin kita berdoa, terima kasih Bapak. Dari tempat ini, kami soto hati bahwa bangsa kami, Indonesia, pulihkan sembuhkan kami dari pandemi COVID-19. Tolonglah segala suku-suku bangsa, tolonglah kami semua yang ada di ke Jakarta sebagai pusat pemerintahan, pusat perekonomian. Berkati Tuhan, baik kami boleh hidup dipulihkan Tuhan dari keadaan yang ada. Bangsa Indonesia disembuhkan, bahkan segala bangsa, pulihkan keadaan kami. Pulihkan kehidupan kami, Tuhan, dari pandemi. Bila kami belajar taat, takut akan Tuhan, kami menyerahkan hidup kami. Para pemimpin di zaman diberi hikmat bijaksana dalam mengatasi setiap persoalan ekonomi, politik, keamanan, Tuhan. Engkau ada bagi pemimpin, berhikmat kekuatan kepada mereka, supaya mereka mengambil kebijakan langkah-langkah yang tepat, langkah-langkah yang bijaksana para aparatur negara, para tenaga medis yang bekerja di rumah-rumah sakit, di klinik, puskesmas yang menangani penanganan vaksinasi, Tuhan tolong supaya boleh terlaksana dengan baik semakin banyak orang disembuhkan, semakin banyak yang menerima vaksin, terima kasih Bapak, kami berserah penuh gereja Tuhan, di kota, di desa Tuhan berkati, gereja kekir Tuhan berkati, berjalan dalam pimpinan tangan Tuhan, dalam segala tanggung jawab iman pembayaran, kami mohonkan berkat daripada engkau, berkati semua jemaatmu kami menjadi keluarga yang saling menopang, terima kasih Bapak, segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, sebentar kami akan datang membawa persembahan, ucapan syukur, persepuluhan kami di hadirat Tuhan, setelah sebulan lamanya kami bekerja usaha kami, kami tahu semua berkat datang daripada Tuhan ajar kami memberi dengan sukacita ajar kami memberi dengan ucapan syukur, karena kami tahu saat kami menabur kami tidak akan pernah berkekurangan, inilah yang menjadi tanggung jawab iman kami kepada Tuhan kami belajar bersyukur dalam segala hal, terima kasih terimalah persembahan kami Bapak menjadi dupa yang harum, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat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 jemaat dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara e, mulai minggu ini ya ini atas doa bersama saran dari pengurus gereja juga sehingga hari ini kita kembali mengadakan persembahan persembahan di kantong diedarkan lalu kita membawa persembahan di kotak karena kita melihat ada jemaat yang rindu membawa tapi karena belum diumumkan jadi bingung mau maju enggak jadi ya tapi mari memberi dengan sukacita dan bugum doakan berkat Tuhan terus mengalir dalam hidup Bapak Ibu Saudara nah untuk ketertiban jadi yang mau membawa persembahan ke depan lewat amplop mari boleh bergantian ya dan kalau boleh tidak usah bar Uh, sentuhan, tetap kita jaga jarak kursi ada jarak, jadi boleh menggunakan mulai dari depan, sebelah kiri bugem, bisa diteruskan ke yang lain selamat menabur Tuhan memberkati dan ada Samaan Bapak Ibu Saudara, Selamat ulang tahun kepada Adik Wayudiri Kaldo yang ke-15 tahun, juga kepada Ibu Tan Sandra dan kepada Bapak Ibu Jemaat, mohon maaf bila namanya belum tercatat, mohon menyerahkan data kepada para pendeta. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan, kehormatan, takut akan Tuhan. Tuhan memberkati, kita akan menutup ibadah kita di minggu pertama bersama Gereja Tuhan di segala abad di seluruh muka bumi.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 I'm Jumaat Tuhan, keluarga Tuhan, milik Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, kau terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera Amin, Amin. Amin. Amin. Amin. Ibadah kita telah selesai Silahkan duduk untuk bersaat teduh Selamat hari Minggu Tuhan memberkati. Shalom.